Wow, lihat teman-teman Apa itu ya teman-teman ya Wow, berlumpur teman-teman Lumpurnya warna-warni ya teman-teman Wow, bentuknya kotak-kotak ya teman-teman Wow, -teman. oh, ada warna biru Ada warna pink, ada warna ungu, Dan ada juga warna hijau Wow, kita perlu wadah ya teman-teman Oke, Let's kita ambil go. dulu wadahnya ya sekarang ini dia wadahnya teman-teman Oke, okay, kita usah lama, -lama ya teman-teman ya Kita hitung yuk, ada berapa yuk Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Iya, ada delapan teman-teman ya Oh, kita ambil yang besar dulu ya teman-teman ya Eh, kuat, tangan kakak potar Oke, okay, nanti kita cuci teman-teman ya Sebelumnya, jangan lupa like video ini ya teman-teman ya subscribe juga ya oke okay, kita ambil ya teman-teman ya penasaran nih kakak nih apa ini ya apakah ini harta karun mainan atau jajanan teman -teman ya teman-teman ya tonton terus ya oke okay, kita cari air bersih ya let's go nah, ini dia teman-teman airnya kakak sudah menyiapkan air di dalam ember kakak juga sudah menyiapkan wadah kita cuci yang mana dulu ya teman-teman ya cuci yang ini dulu nih yang besar dulu ya ah, cuci yang warna ungu dulu apa ini teman-teman wadidau ini Yupi Burger wah isinya banyak ya teman-teman kita simpan ya wah Yupi Burger isinya banyak kita cuci yang besar juga lagi ya teman-teman ya ini Oke. sepertinya ada juga teman-teman. Wadidau, ternyata ini permen Wow, ada gambar Hello Kitty nya. Mantul, isinya banyak. Siapa yang mau? Tulis di kolom komentar. <tuh> Oke, okay, lanjut. Kita <tuh> bakal teman ini U atau bukan? Wadidau, ternyata ini marshmallow. Bentuknya es krim. Mantap. simpan, Lanjut. Apa ini teman-teman? Mantul. Ini Yupi lagi, teman-teman. Ini Yupi Neon Stick. Wow, warna-warni bentuknya cacing gitu. Oh, uh, unik ya. Wah, mirip anjing oke. Okay. Ini apa? Tebak, teman-teman. Wow, ini yupi lagi. Yupi apel. Wow, bentuknya bulat-bulat ya warnanya hijau. Wah, sudah banyak ya teman-teman ya. Itu bisa dibagi-bagi dengan kalian. Oke. Okay. Aku teman-teman. Wadidau, lagi-lagi Kakak dapat Yupi. Ini Yupi Little Star, bentuknya bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Oke, kita sipan Oh, masih ada teman-teman. wadidaw ini marshmallow marshmallow strawberry Good for your health. Strawberries are tasty. wow ini enak ya teman-teman oke kita lanjut satu lagi ini teman-teman ya wadidaw ini pemen Yupi lagi teman-teman ini Yupi bentuknya beruang Mantul. Oke teman-teman Dari antara ini Ada yang kalian paling suka teman-teman Tulis -teman? di kolom komentar Oke makasih ya Makasih kalian sudah nonton Semoga kalian terhibur Sertai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe ya Dadah